Halo guys Kembali lagi bersama Muji di sini, Masih di channel youtube kesayangan anda semua Muji Kurniawan Di video ini guys Saya akan membahas salah satu spot wisata Yang cukup uh, baru di kabupaten Semenep Yaitu wisata tani guys Yang berada di Kecamatan Ganding tepatnya Uh, atau sekitar kurang lebih 20 km Ke arah barat dari kota Semenap Dengan melewati uh, Desa Kebunagung Kecamatan Batuan Dan juga melewati Kecamatan Lenteng guys Nah Dari pasar lenteng Anda ambil Jalur ke arah Barat guys Atau ke arah kecamatan Ganding Jangan ambil jalur yang ke arah selatan Tetapi ambil jalur yang ke arah barat Atau ke arah Kecamatan Ganding guys Silahkan anda berjalan terus Ke arah barat Dari pasar lenteng Nanti akan melewati uh, Ini guys Akan melewati Uh, SMA Negeri 1 Lenteng yang berada di Kecamatan Lenteng ini guys dari SMA Negeri 1 Lenteng silakan anda masih terus melanjutkan perjalanan ke arah barat sampai memasuki daerah Kecamatan Ganding guys dan spot wisata tani ini guys berada kurang lebih 1,3 km Sebelum pasar ganding guys Ya Kurang lebih di sekitar sini Lokasinya guys Ini karena saya menggunakan sumber dari Google Street View Jadi kurang update untuk foto udaranya Nah dan ini guys Inilah uh, penampakan dari Pintu masuk Wisata Tani Ketawang Atau juga dikenal dengan Wisata Tani Mega Rindu yang ada di Kecamatan Ganding Kabupaten Semenep guys dan ini ada aturan masuk yang harus dipatuhi oleh Anda-Anda semua yang ingin memasuki spot wisata ini guys. Yeah. Ini juga uh, dikarenakan saat ini masih dalam suasana pandemi, guys. Jadi, di sini ada himbauan untuk mematuhi protokol kesehatan, guys, di tepat di depan pintu masuknya. Dan saat ini, guys, saya beserta istri sudah memasuki spot atau kawasan wisata Tani Mega Rindu atau kawasan wisata Tani Ketawang, guys, yang berada di... Kecamatan Ganding, Kabupaten Sumeneb, guys, atau kurang lebih 20 km ke arah barat dari pusat kota Sumeneb. Bingkir, bingkir. Ya, setelah tadi membayar parkir sebesar 3.000, guys, dan saat video ini dibuat, tidak ada penarikan untuk tiket masuk wisata, guys. Hanya sekedar membayar retribusi parkir saja, guys. Dan itu tampak tadi uh, visual dari uh, Apa namanya uh, Hidroponik ya Atau tanaman yang dikembangkan dengan uh, Menggunakan media air itu guys Dan ini Kita explore sejenak guys uh, Salah satu Spot yang ada di kawasan Wisata Tani ini guys Yaitu area memancing Yang terdapat jembatan yang dibuat dari kayu bambu dan juga ada gazebo-gazebo ini guys untuk sekedar bersantai dan apa ya uh, melepaskan jenuh menikmati suasana wisata tani Mega Rindu atau wisata tani Ketawa gini guys Aku besar, untuk wisata TAN ini sendiri guys sebenarnya sudah uh, cukup lama berdiri kurang lebih sekitar sejak 2018 lalu Tetapi mungkin anda anda mungkin masih belum begitu familiar guys ya dengan spot wisata ini guys Ya, Dan ini saya hadirkan uh, visual aerial video yang diambil menggunakan drone sekitaran uh, spot wisata tani Megarindo atau wisata tani Ketawang yang berada di Kecamatan Gending Kabupaten Sumeneb guys kita nikmati videonya Uh, seperti yang saya sampaikan sebelumnya guys Bahwa spot wisata Tani ini sebenarnya sudah berdiri sejak tahun 2018 lalu Tetapi mungkin masih banyak sekali masyarakat kabupaten Sumeneb khususnya Atau mungkin masyarakat luar kota Sumeneb Yang belum mengetahui tentang keberadaan spot wisata ini guys uh, Harapan saya semoga dengan tayangnya video ini Uh, anda yang belum tahu Tentang spot wisata tani ini guys uh, Setidaknya mendapatkan pengetahuan baru Dan dapat menjadi referensi Bagi Anda untuk menikmati Liburan bersama keluarga guys Dengan uh, Menyuguhkan pemandangan Persawahan guys Mungkin untuk Kabupaten Sumeneb uh, Saya rasa mungkin uh, Apa namanya ya Konsep ini Konsep wisata tani ini guys merupakan yang pertama kali yang saya tahu yang ada di Kabupaten Sumeneb guys uh, dan kembali saya sampaikan bahwa pada waktu video ini dibuat itu belum ada penarikan untuk tiket masuk guys Hanya sekedar membayar retribusi parkir Yaitu sebesar 3.000 rupiah Untuk kendaraan roda 2 Dan untuk kendaraan roda 4 itu mulai dari 5.000 rupiah Kalau tidak keliru guys itu Dan inilah uh, visual beberapa Fasilitas dan beberapa spot santai yang dapat Anda pergunakan untuk menikmati suasana keaslian dan suasana hijau di kompleks wisata Tani, Megarindu, Kabupaten Sumeneb. Ini guys, sangat cocok loh guys untuk, di, untuk bersantai bersama keluarga, menikmati uh, segarnya persawahan. Ini menikmati area persawahan dan me me me memang menurut saya sih spot ini guys masih merupakan satu-satunya yang ada di Kabupaten Semenep guys. Mungkin dapat memberikan refreshing bagi anda yang bosan dengan suasana pantai, bosan dengan cafe. Nah, mungkin anda bisa mencoba untuk nongkrong di spot wisata dengan konsep yang cukup unik ini guys. Dan ini saya akan mencoba untuk mengeksplor guys Beberapa fasilitas, fasilitas yang ada di Kompleks wisata tani ini guys untuk Ada kolam ikan yang nanti akan kita bahas di video ini Di video-video berikutnya Jadi stay tune dan jangan di skip guys Ya. Dan ini adalah fasilitas musola guys Yang terdapat di spot wisata tani Jadi eh, anda dapat tetap menunaikan kewajiban untuk beribadah bagi umat muslim Sambil menikmati kesegaran dan menikmati keasrian dari spot wisata tani ini guys Musolanya cukup bersih Terbuka didukung dengan pemandangan persawahan di kiri kanannya, guys. Dan ini terlihat tempat wudhu yang uh, sepertinya masih akan terus dibangun. Dan inilah, guys, ini tampak kamar mandinya, guys, atau toilet yang ada di spot wisata tani kabupaten sumeneb ini guys. tampak uh, airnya sudah ada, jadi toiletnya sudah bisa dipergunakan. cuman mungkin untuk kebersihan mungkin nanti uh, bisa ditingkatkan ya untuk pengelolanya ya. Gitu. ya menikmati suasana persawahan yang di dominasi hijau ini guys, memang cukup menyejukkan mata, cukup menyegarkan dan apa ya, dapat menghadirkan suasana refreshing yang dapat menyegarkan otak guys. Membuat otak itu menjadi segar kembali, menghilangkan kejenuhan, kepenatan setelah beraktivitas selama satu pekan guys. Kita explore lagi spot-spot yang ada di Kompleks wisata tani ini guys ya dan ini guys ada spot wisata terapi ikan lemon guys yang terletak uh, berdekatan dengan toilet dan musholah di sebelah barat ini guys nanti kita akan menyaksikan kita akan mencicipi saya akan mencoba, mencoba sendiri bagaimana keseruan menikmati terapi ikan yang ada di spot wisata tani Megarindo atau wisata tani Ketawang, Kabupaten Sumeneb ini guys video yang dihadirkan juga cukup sejuk guys dan ini guys Uh, saat ini saya sedang menikmati atau mencoba fasilitas terapi ikan yang disediakan oleh Spot Wisata Tani Mega Rindu Kabupaten Semenep ini guys, yang tidak ada biaya tambahan untuk menikmati fasilitas ini guys. Jadi uh, Anda cukup membayar parkir tadi dan Anda bisa menikmati semua fasilitas yang ada di dalam Kompleks wisata tani ini guys secara gratis alias tidak perlu membayar tambahan lagi guys dan dari apa, terapi ikan ini guys yang saya rasakan ya cukup geli-geli dan juga istri saya merasakan bahwa setelah kakinya diterapi dengan uh, digigit oleh ikan lemon yang kecil-kecil ini guys uh, dia merasakan bahwa yang biasanya kakinya gak nyilu sekarang udah enakan katanya gitu guys oke okay, kita lanjut lagi guys explore uh, keindahan dan keasrian dari spot wisata tani kabupaten sumeneb guys Etera, uh, dan tampak itu guys uh, ada apa uh, terop kecil yang dijadikan sebagai penutup dari tempat duduk itu yang bertuliskan Nama salah satu lembaga Pemerintah yang ada di Jawa Timur Yang Menurut perbincangan saya dengan Salah satu pengelola Spot wisata tani ini guys Yaitu Mas Eko Menyebutkan bahwa memang Berdirinya spot wisata tani ini merupakan Gotong royong Dan sinergi kebersamaan guys Antara Masyarakat dan pemuda-pemudi dari desa atau kenyamatan Ganding khususnya Dengan mendapatkan dukungan oleh beberapa lembaga pemerintah guys Baik eh, lembaga pemerintah daerah maupun lembaga dari pemerintah provinsi guys Yang salah satunya ini ada dukungan dari salah satu bank provinsi, provinsi yang kebetulan ini uh, memberikan bantuan berupa pembangunan serta mungkin apa ya uh, beberapa fasilitas ini guys kayak terop-terop ini nah itu. itu bentuk salah satu bentuk sinergi atau bentuk uh, partisipasi guys dari lembaga-lembaga pemerintah Baik daerah maupun provinsi guys Dan ini guys uh, Warung Mega Rindu Yang menjual aneka, mak aneka makanan tradisional guys Yang Berada di dalam kompleks Wisata tan ini guys Jadi nanti konsepnya uh, ya kita nikmati dulu ini guys sepintas aerial video yang diambil dengan drone kembali uh, di seputaran komplek wisata tani guys jadi nantinya kedepannya komplek wisata tani ini guys itu akan menyajikan uh, berbagai kuliner tradisional yang nantinya dapat dinikmati oleh pengunjung atau dapat dibeli oleh pengunjung itu Diusahakan kulinernya itu berbau-bau tradisional, guys, atau berkonsep tradisional supaya dapat menyatu dengan uh, suasana ataupun atmosfer dari spot wisata tani ini, guys. Eh. Serta uh, dari perbincangan yang saya lakukan dengan salah satu pengelola tadi yang bernama Mas Eko itu disebutkan bahwa spot wisata tani ini guys juga dapat digunakan oleh umum oleh halaya umum atau dapat disewa untuk uh, kepentingan suatu acara atau event guys jadi misalnya kalau anda-anda yang pingin uh, mengadakan pesta wedding misalnya atau pesta pernikahan dengan konsep yang berbeda yang dimana biasanya kalau uh, umumnya itu konsepnya itu di indoor berupa di dalam gedung Anda mungkin bisa uh, menggunakan atau menyewa Uh, spot wisata tani ini guys untuk dijadikan sebagai uh, apa ya uh, tempat tempat uh, untuk prosesi wedding anda guys jadi dengan berkonsep outdoor atau berkonsep uh, mungkin semacam pesta kebun gitu guys gitu. karena memang lokasinya cukup enak untuk dijadikan apa ya uh, semacam itu semacam venue atau semacam tempat untuk diadakan acara guys. Dan ini kita menikmati view. Uh, ya ini terus terang agak rancu ya guys ya. Ini yang benar namanya sih wisata tani Ketawang apa wisata tani Megarindu soalnya begini guys di google map itu yang ada itu wisata tani mega rindu kalau anda cari wisata tani ketawang di google map itu nggak ada tetapi kalau anda cari wisata tani mega rindu itu di google map itu ada guys dan akan langsung menunjukkan rute ke tempat ini guys jadi kalau anda bingung dengan rute yang saya berikan di awal video tadi untuk menuju ke sini guys anda dapat menggunakan Google Maps. Silakan Anda ketikkan tujuan Anda yaitu wisata tani Mega Rindu. Nah, nanti Google akan memandu Anda untuk menuju ke spot wisata ini guys. E -e -e, sampai buru, buru. eh -e -e, Dan ini kembali uh, saya mengeksplorasi di sekitaran kompleks wisata tani Dan ini tampak guys ada uh, pompa yang cukup modern Yang menggunakan tenaga surya guys yang tadi terlihat dari drone itu ada pompa bertenaga surya yang digunakan untuk mengairi atau irigasi di persawahan di sekitar kompleks wisata tani ini guys dan kembali ini guys kita saksikan uh, video aerial yang diambil menggunakan drone Ya jadi uh, bagian anda, anda guys yang ingin menikmati suasana baru di Kabupaten Semenap Yaitu menikmati konsep wisata yang berbeda mungkin dengan yang sebelum-sebelumnya Yang biasanya ada di Kabupaten Semenap Yaitu ya paling enggak apa wisata pantai atau kafe Dan juga wisata uh, alam buatan Mungkin anda bisa mencoba untuk mendatangi Spot wisata tani Mega Rindu ini guys Untuk menikmati Ataupun untuk bersantai bersama keluarga Menikmati konsep wisata Yang uh, Berbeda guys Daripada yang sebelum-sebelumnya Yang dihadirkan oleh Masyarakat Ganding Atau khususnya Oleh pemuda-pemudi Dari kecamatan Ganding Yang Mereka cukup kreatif Menghadirkan satu konsep wisata tani yang bagi saya itu merupakan uh, satu-satunya konsep wisata yang cukup berbeda, guys, atau cukup baru yang ada di Kabupaten Semenep untuk di tahun 2022 ini, guys. Ya itu tampak visual dari kolam pemancingan yang cukup indah jika dilihat dari atas, guys. Ternyata eh, spot wisata tani ini, guys, jika dilihat menggunakan drone dari atas cukup indah juga ya, guys ya. Apalagi. Eh, masih gratis guys masih belum ada tiket masuk cuman sebatas membayar retribusi parkir kendaraan saja guys serta setidaknya kita sebagai pengunjung atau penikmat wisata dapat berpartisipasi atau dapat uh, memberikan sumbangan untuk kemajuan komplek wisata ini guys dengan cara berbelanja atau makan minum di dalam warung-warung yang sudah tersedia di area spot wisata tani ini guys karena kenapa karena semua penjual makanan minuman yang ada di dalam spot wisata tani ini guys menurut salah satu pengelola itu merupakan warga masyarakat lokal sekitaran spot wisata tani sendiri guys jadi uh, dengan kita makan minum berbelanja di spot wisata tani ini guys secara tidak langsung kita akan membantu memajukan perekonomian masyarakat sekitar khususnya dan juga membantu memajukan pariwisata di kabupaten sumenep guys Me nan capa listo ca tor capote se se Guys, kita kembali lanjutkan untuk mengeksplorasi atau menikmati keindahan dan keasrian dari spot wisata tani Ketawang atau wisata tani Mega Rindu, Kabupaten Sumeneb, guys. Dan yang ini adalah toilet 2 yang berada di sisi timur yang berdekatan dengan beberapa kantin yang dikelola atau dimiliki oleh masyarakat lokal sekitaran komplek wisata tani ini guys jujur saya pribadi kalau melihat dari uh, penataan dan progres pembangunannya saya mengakui bahwa memang uh, niatan dan antusiasme warga sekitar spot wisata tani ini guys khususnya pemuda-pemudi sekitar itu cukup mereka cukup antusias untuk membangun merapikan serta menata spot wisata ini guys sehingga terlihat api dan terlihat cukup instagramable guys untuk foto-foto sepertinya terlihat cukup bagus guys Langgi. Itu terbukti bahwa uh, Apa namanya uh, Masyarakatnya itu memang niat guys Memang niat untuk uh, Membangun Dan niat untuk mengelola tempat wisata ini guys Makanya Bisa menghasilnya ya Seperti yang dapat anda lihat ini guys Cukup bagus Cukup api Instagramable Serta Serta Uh, cukup membuat apa ya uh, suasana syahdu guys sehingga jika Anda sudah stres dengan kerjaan selama seminggu terakhir silahkan Anda bisa menghabiskan waktu Anda di tempat ini guys bercengkrama bersama keluarga menikmati asrinya pemandangan persawahan serta uh, nantinya ke depan tempat wisata ini juga dapat dijadikan sebagai spot wisata edukasi guys untuk anak-anak guys untuk anak-anak bagaimana belajar bercocok tanam belajar bertani dan juga uh, belajar mengenal alam guys Ya ini uh, terlihat visual aerial views uh, Dari atas dari ketinggian kurang lebih 80 meter Spot wisata tani Megarindu atau spot wisata tani Ketawang ini guys Cukup bagus guys viewnya guys Oke okay guys, uh, sekian dulu video ini Jangan lupa guys, silahkan anda subscribe channel ini Jika anda belum menjadi subscriber dari channel youtube Muji Kurniawan Serta silahkan anda like video ini kalau anda suka Dan jangan lupa silahkan sampaikan komentar anda guys di kolom komentar Sampai bertemu di konten-konten berikutnya Dan tetap dukung kami selalu guys Demi perkembangan channel ini Agar bisa menyajikan video terbaik bagi anda semua See you. Bye-bye.